Tujuh yang kita rasa, dan masih sama sampai sekarang ini, Kau tetap dengan saya jalani hari-hari waktu berjalan, tidak pernah berhenti tapi kau bertahan Dan kalau harus Kau Apa yang saya harus bilang Kita masih sini Bersama Kukir cerita kita Sekian banyak Cerita setumpah dan kau masih jadi satu di samping hati. Deras zaman subaru, tapi jangan kita puasa biar saling Ya Aku bilang cinta indah rasa dalam rima ingin satu sketsa wajah kau yang selama ini buat saya gundah say hello baby girl salam sapa dengan kau rindu tirmo tapi dengan kau ya hari hari dengan kau buat hidup ini berwarna kembali kekayaan memori bersama kau kasih love trust me cinta ini karena abadi di hati Ya, yeah. jadikan farmasuri yang kan temani. Jadikan kau istri dari anak-anakku nanti No fiksi, realita, ah uh. Filosofi, cinta dari hati ini hanya buat kau kasih Sekian banyak cerita Sudumpah dan kau masih jadi Satu disampungkan